oke okay, lanjut ke-4 yang keempat oke okay, lanjut ke yang ke-5 bong pru bong dai bong pru bong oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 Oke, lanjut ke episode yang ke-7. Oke, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, lanjut ke episode yang ke-9. Oke, lanjut ke episode yang ke-10.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 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-13. Tetaplah terlihat bebas walaupun strict parentheses. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-14. Latihan latihan pertukangan. Di sini sekin dimainkan. Bahan yes, yeah. latihan pertukangan. Di sini sekil pupang dimainkan. Dengan skala peralatan dan juga perhitungan. Terjadi sebuah bangunan. Oke lanjut ke yang ke 15 belas. oke lanjut ke episode yang ke enam belas spek bos oke lanjut ke peset yang ke tujuh belas spek gamon semua nih bos Oke okay, lanjut ke versi yang ke 18 Oke okay, lanjut ke percaya yang ke sembilan belas. Oke, lanjut ke episode yang ke-20, ya.